Assalamualaikum Halo teman-teman Jumpa lagi di video Radit dan Icut Di video kali ini Radit Icut lagi main nih teman-teman Kali ini kita main Di Pawon Alas Tepi Waduk Langon Tepatnya di kecamatan Keradenan, Kabupaten Kerumpukan Jawa Tengah Buat teman-teman Yang sedang mudik ke perwada Di Kerumpukan, Jawa Tengah untuk mampir ke bawana alas tepi waduk ini ini tuh tempatnya sangat enak sekali ya teman-teman kalau kita berkunjungnya agak sorean ini tuh adem banget dan ini sangat luas sekali kita bisa lihat waduknya seperti ini ini tuh cantik banget kalau kita foto-foto di sini ya teman-teman di sini ada lampu-lampu seperti ini. Untuk makanannya juga sangat enak. Ada ayam bakar, ikan bakar seperti itu. Buat teman-teman yang pengen berkumpul dengan keluarga, teman, atau komunitas-komunitasnya, kalian bisa kumpul di sini. Kalian bisa hmm, nongkrong di sini. Nah, ini tuh bukanya sampai malam ya, teman-teman. Di sini anak-anak bisa main bebas ya teman-teman bisa lari larian Tapi jangan lupa untuk tetap diawasi karena ini tuh tidak ada pembatasnya ya. Jadi langsung ke waduk. Jadi orang tua harus mm, benar-benar mengawasi anaknya untuk agak jauh-jauh ya biar nggak keprosot atau jatuh. Oke teman-teman lanjut. Tonton terus video, Radi, dan Ijut. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke sosial media yang teman-teman punya, ya. Dan tonton videonya sampai selesai, ya.